kembali lagi di channel Adik Eya. Hari ini di channel Adik Eya ada kedatangan tamu dua orang. Ada Adik Caca dan ada Adik Cantika. sahabat teman-teman. Oke, teman-teman. Hari ini kita sudah ada apa ya? Ah. Ada konflo teman-teman. Ya, ini dia teman-teman dan kita hari ini akan memasak Oke okay, teman-teman karena sekarang... <tuk dan menikmati> kita sudah ada bahan untuk memasak teman-teman Ayo kita ambil dari rumah Aduh. sekarang tunggu dari cantikan dulu cantik ambil apa yang kamu mau masak eh hey, ya Oke, okay. Caca Oke, okay, sekarang semua letakkan di panci Ayo letakkan Oke, okay. sekarang Bahan yang kedua Ambil bahan yang kedua Apa yang mau diambil Oke, okay. yang berikut Ambil Oke okay. Oh, sirap punya Itu kasih imbu namanya Gila mau ambil apa? mau masak es krim. Wah, wow, oke. Okay. Oke, okay, sekarang waktunya lomba memasak. Saya putar lagu dulu ya. Oke, okay, silahkan masak. Ayo, siapa yang hebat masak? Oke, okay, kita punya makanan paling enak ini kawan-kawan. Wah, wow, bagus sekali ya, teman-teman. Ini ya, Caca punya sudah masak sapi tuh. Sapinya sudah paling tuang dia. Ya. Waduh. Ini masak milu campur es krim, teman-teman. Waduh. Sampika masak kambing campur anggur ini, kambing anggur ini. nah ini es krim milu es krim, es krim milu Wah. Yang ini apa ya? Ini sapi sudah maling tuang ini. Sapi sudah maling tuang, teman-teman. campur yang kasimbu. Ini dia sapi kasimbu ini. Oke, teman-teman. Kita lihat mereka sudah memasak. Yes, kita akan rasa masing-masingnya taruh di situ dulu Arike, ya taruh dulu oke okay, kita lihat ini akan dicoba ya apakah masakan dari cantika enak atau kita akan rasa ini ya enak atau tidak ini kambing campur anggur wow enak mana sih taruh di situ kita akan rasa ya ini teman-teman enak atau tidak ya Hah. Ini es krim milo nih, Dimasak di konfor. Terasa ya guys. Wah ya, enak sekali guys. Sekarang tolong akan lihat sapi maling tuang dan ketimbu teman-teman. Ini dia sapi maling tuang dan ketimbu teman-teman. Wah luar biasa teman-teman. Terasa ini teman-teman ya. Wah rasanya rasa sapi ya. Ini ketimbu teman-teman. Ini dia teman-teman. Sapi dan kasih ini masakan dari adik kaca teman-teman halo adik kaca ketar ya oke sekarang penilaian juri menurut rasa dari masakan yang sudah dibuat oleh ketiga adik maka juri memutuskan yang menang dalam perlombaan memasak kali ini adalah Adik Caca ye Dapat tangan <tuk> Juara 2 Juara 2 adalah Adik Cantika <tuk> Dan adik Ea Juara 3 <tuk> berikan piala untuk adik Caca yang mendapatkan juara ya. Pialanya apa ya, teman-teman? Uh, uh, pialanya Oke, okay, pialanya dapat kasih teman-teman. Iya. Kasimbu Ayo kita berikan kasihbu buat adik Caca. Iya, Simbunya untuk juara 2. Untuk juara 2 kita berikan anggur teman-teman. Iya, anggur